USDJPY Bearish, cari sinyal valid. Bias harian pergerakan USDJPY terlihat berada dalam kondisi Bearish dan jika diperhatikan harga sedang berusaha melakukan fase konsolidasi. Cermati pergerakan USDJPY jika harga bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 108,84-108,92 sampai 108 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga USDJPY kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 108.60 Sebaliknya waspadai jika harga USDJPY terus bergerak ke atas dan menembus level 108.92, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 109.07. Sekian analisa forex untuk tanggal 26 Mei tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212